Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun anda berada Selamat siang, selamat datang dan bergabung kembali Bersama pemimpin di channel youtube Lesti Fatih Vilar Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Leslar tentunya Namun sebelumnya bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk terus mendukungnya dengan cara Klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar-kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti Kejora dan Rizky Billar. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang ini ada kabar dari Alfad21 yang memposting kalimat persahabat membela seseorang dengan menghina Mencaci dan berkata kasar serta kotor pada orang lain, saya rasa itu bukan membela, malah menjerumuskan ke masalah. Lagi dan lagi, bijaklah jaga jari, jaga ucapan untuk jaga diri sendiri. Komentar pun di sini, bersahabat banyak sekali diberikan. Di antaranya dari akun Raju, 123 mengatakan bertindaklah seperti Leslar, cukup diam. Mereka tidak butuh pembelaan kita, apalagi dengan cara barbar. Saya curiga, fanbase atau siapapun yang memprovokasi untuk menyerang dengan dalih membela, tindakan itu justru menjatuhkan kalian dan idola. Orang tambah tidak respect. ya, untuk semuanya, sebagai fans sejati yang baik. Yuk, sahabat ya, kita harus berkarta baik. Harus mendukung dengan hal yang positif juga Jangan berkata kasar Apalagi sampai menghina dan mencaci seseorang Kemudian persahabat disimak juga diunggang karosan sekolah 24 lar Ada kalimat juga yang diposting Astagfirullahalazim. Sabar katanya persahabat ya Kita simak juga kalimat caption yang dituliskan Bersabarlah saat ini leslo Lovers benar-benar sedang diuji Kita juga salvo dengan beberapa tanggapan komentar persahabat ya di antaranya dari akun, cfki.mochi mengatakan, Sudah biasa, saat kita di atas, semua mendekat, tapi saat kita di bawah, mereka pura-pura tidak kenal. Wahai Leslar Lovers, mulai sekarang tutup kuping kalian. Kalau kalian capek dengan semua ini, lebih baik kalian menepilah sementara waktu. Ada juga, bersahabat, dia ya, tanggapan lain, dari akun Instagram Wasim suka mengatakan di kalimat komentar emangnya ada apa lagi kan lagi bahagia beneran nanya soalnya baru buka HP nanti okay, persahabat ya. kita lihat di sini ada tentunya tanggapan jawaban dari Suryati 7878 lihat postingan Kiki tuh pers. Ya. Kita lihat juga tanggapan yang berikutnya masih di akun Instagram yang sama Disitu mengatakan ngaku fans Leslar tapi dikasih uang 350000 Mau memalukan fans Leslar yang lain Ini yang membuat tentunya warga Konoha Prasabat ya Selalu dibilang tidak baik oleh orang lain Banyak orang-orang yang ngaku fans hanya mengatasnamakan saja persahabat ya Yuk persahabat ya kita semuanya tentunya selalu menjadi fans yang baik selalu menjadi orang-orang yang terus mencintai idola kesayangan kita berikutnya juga persahabat ya kita simak duungkan albini Molino Soviet Al ini mengunggah was foto bareng calon istri persahabat ya akadnya nanti akan diselenggarakan persahabat tanggal 18 November bulan ini bismillah mudah-mudahan lancar untuk abeni mudah-mudahan semuanya sukses amin kita berharap banget ya keluarga besar itu berkumpul di hari pernikahannya abeni Mulyana Sofia Kemudian juga persahabatnya kita mendapatkan cidukan walaupun light ya. Ini cidukan dari suaminya Kak Sani ya, Masya Allah. Terpantau ada Bunda Lesti, ada Papa B dan Abang L. Persahabatnya, Masya Allah luar biasa. Pokoknya kita happy banget. Cidukan di Thailand, semoga Leslar bahagia terus. Amin. Hanya doa yang terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabatnya kita simak di sini banyak juga tanggapan komentar yang diberikan. Di antaranya dari akun Hakaniati mengatakan masya Allah sehat-sehat dan bahagia terus keluarga Leslar dan keluarga Sania. Amin ya Allah. Kita aminkan ya doa baik dari orang-orang baik yang tulus mencintai idola kita. Kemudian juga persahabat ya. Jadi akun Mbun Larasati 14 mengatakan, tapi IG Sania sebelumnya seperti udah di bandara tapi dihapus sama Sania diganti story lain. Kita simak aja nih persahabat ya story kasan yang sedang berada di bandara tapi sudah dihapus postingannya. Ini ada di postingan fanbase Lasar Sweeti persahabat ya. Sepertinya sih mau otw pulang? Apa mungkin mau ke negara lain? Kita selalu menunggu kabar baik dari idola kesayangan kita. Semoga ada kejutan, ada cedukan vitamin yang sangat membanggakan dan membahagiakan kita semuanya. Amin. Kita juga persahabat ya, masih menunggu cidokan terbaru hingga kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Les Tifatih billar yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan menarik dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bambin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.